Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Hari ini saya akan Mengerjakan soal ujian Akhir semester genap 2020-2021 Mata kuliah Statistika Dengan dosen pengampu Dr. Aryo Andri Nugroho, SSI MPT Sedangkan saya sendiri Arif Mbrianto Dengan NPM 20510216. Bapak Ibu, di sini ada dua buah soal. Dimana soal yang pertama diperuntukkan untuk NPM ganjil dan soal yang nomor 2 diperuntukkan untuk NPM genap. Kebetulan NPM saya genap, Bapak Ibu, di belakangnya maka saya harus mengerjakan soal nomor 2 Ya Mbak Bapak Ibu Sebelum kita mulai mengerjakan soal ujian Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Semoga diberi kelancaran Dan insya Allah mendapatkan hasil yang menguaskan Kita membaca Basmalah dulu Bismillahirrohmanirrohim Soal yang nomor 2 pertanyaannya peneliti akan menguji hubungan antara minat belajar yang merupakan variabel X terhadap hasil belajar variabel Y. Data yang diperoleh sebagai berikut. ini variabel X dan ini variabel Y. Pertanyaannya yang A tulis hipotesis masalah penelitian yang B tentukan persamaan regresinya. Yang C apakah ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y? Jika ada, berapa besar pengaruhnya? Yang D hitung korelasi dan interpretasikan hasilnya termasuk hubungan kuat atau lemah. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama kita lihat Data x dan data y, kita pindahkan dalam tabel. Ini sudah saya pindahkan. Data x dan data y, di mana ini x ini merupakan minat belajar dan y ini hasil belajar. X sebagai variabel bebas dan Y sebagai variabel dari K langkah yang kedua kita uji hipotesisnya uji hipotesis dimana HO atau H0 dimana beta sama dengan 0 ini persamaannya tidak linear sedangkan H1 atau HA di mana beta tidak sama dengan nol persamaannya linear Inilah ini sekaligus menjawab yang A lalu yang yang kedua yaitu dan eh, taruh nyata Edukasi atau galat dengan alpha untuk pendidikan sama dengan 0,05 atau sama dengan 5% lalu kita tentukan kriterianya yaitu terimaan O atau H0 apabila f hitung kurang dari f tabel nah, untuk mencari f hitung dan f tabel, kita karena saya akan menggunakan Excel maka yang lebih mudah kita menggunakan data sini data kita klik data Analyze atau analisis kita klik. Nah ini di muncul di kotak dialog ini kita pilih regresi atau persingkatnya regression ini lalu kita klik Oke. Okay nah di sini lalu kita input ya Z dan X nya jangan sampai keliru input j-range ya uh, kita input kita gunakan uh, label saja maka akan saya input dari y-nya sini Lalu kita input eksperensinya. Nah, sudah, kita sudah semua. Nah, kalau itu uh, di sini, karena saya menggunakan label, maka saya centang labelnya. Di sini ada confident level. 95% tingkat percayaan 95% ini sudah benar karena alpanya kan 5%. Lalu kita klik output range -nya. akan kita tempatkan di mana? Misalnya saya tempatkan di, misalnya, range. Lalu kita klik. Ini sudah muncul. Ini ada summary output tabel summary output dan tabel ANOVA. kita cari persamaan regresinya sini persamaan regresi linear sederhana Bapak oh, apa itu oh, yang perlu kita ketahui bahwa ini untuk koefisien ini ya, koefisien kita nah, ini kita ini koefisien intercept ini sebagai a dan x ini sebagai b maka kita bisa tulis di sini a sama dengan di situ negatif negatif 0,05 atau bisa kita hati yang B kalau mau pembulatan juga bisa ini kita jatuhkan 4 angka di belakang koma 8 ini juga B nya sama dengan 0,5813 okay. Sehingga kita bisa dapatkan ini, maka itu persamaan regresinya. E di sini. Per karena persamaan regresi linier sederhana akan di sini ini persamaan regresinya yaitu y topi sama dengan a plus bx. atau bila kita tuliskan di sini y sama dengan ya yang a sebagai a ini berarti negatif 0,0358 ditambah b nya 0,5813 x itu atau bisa kita tulis juga atau karena ini negatif ya Bapak Ibu ya yang hanya ini negatif ah oh, Bisa kita tulis balikannya sini, Ini Bapak Ibu sama dengan dibalik Bapak Ibu 0,5813 X Men atau kurangi 0,0358. Nah, ini kita kita dapatkan persamaan represinya y sama dengan 0,581x 0,0358. Setelah kita tahu persamaannya kita coba tentukan apakah persamaan ini linear atau tidak linear kita gunakan bantuan tabel kita bisa ini pada tabel ini kita blok ini saya bisa memakai label ini gabungan ini lanjut kita klik lalu kita pilih menu insert insert kita pilih grafik ini kita gunakan insert grafik ini pilih scatter ya scatter yang pertama saja kita klik baiklah bapak ibu ini juga muncul ya, untuk menunjukkan garis liniernya yaitu kita pada ini quick layout quick layout di toolbar atas ini ada panah kita cari yang ada fungsinya di sini yang fx sudah muncul ini persamaan regresinya, nah, ini saya sertakan dulu supaya jelas. Regresinya ini sudah tepat bapak ibu. Y sama dengan 0,5813. X men 0,0358 ini sudah sama. Disini ya. Jadi kan tadi uh, bisa atau ya Y men 0,0358 tambah 0,0358. 13x Atau Dia sama dengan 0581 1x Men 0,0358 nah, Ini sudah sesuai Persamaan Regresinya nah, Garis titik-titik ini Merupakan garis ini Menunjukkan garis linear ya. Kita lihat pada gambar Ini Kesamaan regresinya ini cenderung berdistribusi normal, ya berdistribusi normal. Ini titik X ini mendekati garis normal, ini tidak ada titik-titik ini titik X ini mendekati garis titik normal ini, ya tidak ada yang menjauh sama sekali. Bisa dikatakan distribusi normal Kita juga um, R square-nya ini juga sudah diketahui pula ini R square-nya sama dengan 0,8517 ini merupakan R square ini uh, atau koefisien determinasi Misalnya, hmm, diiladkan saja. Nah, pembelakannya ini sudah sama. Setelah kita mengetahui persamaan linearnya kita lihat apakah data ini mempunyai keberartian atau tidak, kita lihat tabel ANOVA di sini. Tabel ANOVA di sini ya, kita lihat, kita supaya mudah ya, ini oh, pada taraf arah signifikan ini. of freedom atau derajat kebebasan nah, kita ketahui jika uh, kita tarap signifikansinya F jika uh, nilai sigma F ini kurang dari Alpha yang kita tentukan tadi 0,05 atau 0,05, maka variabel X terhadap variabel Y ini memiliki pengaruh yang signifikan. Ya, itu kita bisa terus di sini, di sini kita lihat ya, jelas bahwa ini uh, uh, signifikansinya yaitu 0,000 0 1 0,00 ini uh, kita lihat bahwa ini berarti kurang dari 0,05 maka bisa kita tulis di sini Dalam burung minat belajar terhadap varian beli Burung tadi hasil belajar. memiliki pengaruh memiliki pengaruh signifikan ya, yang signifikan yang signifikan 0,00, ini kurang dari 0,05, maka ada pengaruh variabelnya enak belajar ya, enak belajar, kita dapat variabel hasil belajar ya, hasil belajar secara signif. Bapak kita tulis saja Artinya data memiliki pengaruh variabel X daripada variabel j maksudnya gimana memiliki pengaruh variabel x terhadap variabel datanya itu mempunyai keberartian nah ini kita ini saja supaya jelas nah kita lihat sekarang kita lihat seberapa besar pengaruhnya kita lihat tabel ini, sampai output ini. Kita lihat pada R square. R square ini koefisien determinasi ya. Koefisien determinasi bisa kita ini 0,8517. Maka bisa kita artikan varibertuk terhadap variabel y nah, kita bisa ditulis di sini berarti minat belajar terhadap hasil belajar memiliki pengaruh 04 kan sebesar 85 85,17 ini yang baik Pak sisanya berarti sisanya yang ini dari 10 persen ini sisanya sisanya sebesar ini kalau transmisi kurang dilakukan menurut 10 483 persen di pengaruh di oleh lain. Nah ini kita sudah uji regresinya. Oh, jadi sekali lagi pertanyaan yang A, B dan C. Ya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang D itulah kita akan cari korelasinya uh, kita cari X kuadrat e, korelasi I e, kuadrat dan X G nya dari data tadi kita uh, caranya uh, RX terjebak dulu X X kuadrat nih Y-nya ini data 1 sampai 12 ini ya. Y-nya ada 2, 12. Uh, caranya bagaimana untuk mencari X I kuadrat? Caranya yaitu uh, kita kan di sini uh, kita Memakai formula Excel Kemana ini nah, Kita X di kuadrat Berarti yang pertama ini ya uh, Sama dengan Sama dengan Terus ini X Yang Pertama ini Lalu Kalau di kita beri tanda topi terus2 setelah itu kita klik tanda nah, kita bisa benar ini 12 kali 12 144 untuk tanda selanjutnya tidak usah kita dapat tapi mengejarkan tinggal kita search saja di sini nah lalu akan muncul sendiri ke bawah. untuk yee kuadrat juga sama caranya tadi masih lebih berbentuk nah, sama dengan lalu nah, ini ya berarti yang lalu bagaimana dengan xj x kali j caranya itu uh, karena ini perkalian masih ya sama dengan uh, x dan y ini berarti ini sama kita klik di sini kalau itu ada tanda kali kalau dalam formula excel tanda pintar disini kalikan y. tinggal pintar nah sudah ketemu lalu kita short nah bapak ibu ini sudah ketemu x i kuadrat i kuadrat dan x j lalu karena ini ada jumlah maka uh, kita harus cari ini berapa jumlah dari X dari Y dari X kuadrat dan xy caranya bagaimana kita bisa uh, dengan formula atau di sini langsung saja dan ini auto sum ini ya di sini ada tanda sigma ini bisa kita klik di sini lalu kita enter saja nah, nah yang kedua juga sama seperti itu tapi uh, kita bisa shop atau jalan cepat ketemu ya jumlahnya ini 159 di 92 sekolah terakhir bisa je kuadrat dan x kebalik y 1261 selanjutnya kita mencari R ini terlebih dahulu Ya kita cari untuk mencari R, R atau x ini harus tahu pembilang dan penyebutnya ini pembilang dan penyebutnya ya, pembilang ini di atas ini, ini sesuai rumus ini dan n sigma x1 y1 kurangi dalam, dalam sigma x1 x2 x2 x2 x untuk pembilang penyebut akar kuadrat kurung n sigma x kuadrat kurangi uh, dalam kurung sigma xi kuadratkan tutup kurung-kurungan nunggu buka lagi ini kalikan n sigma y kuadrat kurangi dalam kurung sigma y di dikuadratkan nah, dari itu ah uh, tidak cari Pembilangnya dulu, bilangnya ini karena ini ada perkalian di sini, maka kita SD sini hmm, rumusnya sama dengan dalam kurung. N ya, n ini kita ketahui jumlah datanya 12, 14 12. dikali tadi masih ingat ya, tanda bintang. Sigma xy sudah kita ketahui ya, ini sigma xy Tinggal kita klik saja di sini. Nah. dalam kurung, kurangi dalam kurung lagi dalam rumus ya. sigma xi ya sigma xi kali sigma y maka itu sigma xi di sini ini ya Oh, ini ada tanda tanda angka tapi coba kita langsung saja di sini ya nah, lalu ada tahun ini pembilangnya 504 ini sekarang kita cari penyebutnya berapa uh, karena ini ada akar maka kita tulis saja sama dengan karena akar dilambangkan dengan excel itu sqrt kita ketik sqrt ini sudah muncul sqrt lalu ini kita gambar di sini Oh, karena ini ada kurung perawal, maka kita beri kurung tambahan lagi karena ini juga ada kurung. Kita beri kurung tambahan lagi di sini. Oke, okay. terus nanti n ya nnya masih ingat ya 12 belas, dua kali dikali sigma x kuadrat, nah, sigma x kuadrat berarti oh ini, ya ini kita klik sini, lalu kita beri kurung tutup dikurangi Sigma sig, dikurangi sigma xi di kuadratkan. Sigma xi di kuadratkan. Lantas nah, itu ini sigma xi ini lalu dikuadratkan berarti kopi dan lalu kita masih di kali lagi ini ya ini kali ya sebenernya. kali bintang oh, karena kurang perawan kita harus kurang lagi dua ini terus n ya n12 n12 kali Sigma j kuadrat sigma j kuadrat ini 12 dikali sigma j kuadratnya kuadrat ini kuadrat lalu ini sama ya dikurung dikurangi kali dikurangi sigma yi kuadratkan maka itu kurangi sigma yi ini terus dikuadratkan maka kita ketahui pembilang dan penyebutnya maka kita dapat mencari Rxy dimana Rxy ini pembilang dibagi dengan penyebut pembilang dibagi dengan penyebutnya kan tadi sudah diketahui maka dari itu kita langsung saja sama menggunakan formula kita klik sama dengan, lalu kita klik pembilangnya disini, di sini, di r 16 bagi-bagi itu, di sini, terus penyebut R20, enter, nah, ini di sini rxy yaitu. 0 0,92287 0,92287 uh, 0,92287 uh, Bapak Ibu Untuk RxC ini Selain Dapat kita cari Dengan uh, Menggunakan Tadi Tabel Tabel uh, untuk tadi, ya, nah, kita juga bisa mencari nilai RXZ ini. XZ-nya uh, ada tiga cara. Yang pertama, kita pakai persen nah, tinggal kita bersama dengan kita persen Ini sudah ada percent. Caranya bagaimana? Ini ada R1, R2, R1 ini data x dan Redway ini datanya dapat kita log di sini masuk sini lalu ini tanda-tanda titik koma di sini kita redue data y nya di sini nah, jangan lupa untuk masih bolong tutup ntar nah ketemu ini sama ya 0,9 2287 ataupun cara yang kedua yaitu pakai FX insert function statistik caranya bagaimana yaitu kita lihat di sini ini ada fungsi ya klik ini kita klik saja Sini, nah, lalu kita di sini bisa memilih pada kategorinya di sini. Karena ini statistik, kita statistik di sini, kita fungsinya, kita pilih, kita pilih yang korel atau correlation. Nah, lalu kita klik oke okay. nah, ini kalau ini. Juga sama tadi, ini ada array 1 ada array dua, itu array satu. Tinggal kita hati caranya sama, satu ke bawah sini, array dua, ada jinnya, kita juga satu Nah, ini disini sudah muncul LXG nya lalu kita tinggal tekan oke okay. nah, ini sama eh okay. yang ketiga cara yang ketiga yaitu pakai data analisis pakai data analisis caranya bagaimana kita klik data data analisis atau analyze ini cari yang correlation. Nah, ini correlation kita klik oke okay. nah ini masukkan input keren karena ini hanya satu maka kita blog saja ah, data X dan data Z bintang label lalu kita pada outputnya mau kita tempatkan kemana saya tempatkan di sini lalu tinggal kita klik Oke okay, nah ini sudah semuanya Oke okay, itu ada tiga cara selain kita menghitung tadi secara um, manual dengan rumus Excel ini. Lalu kembali kita cari teh hitungnya Caranya bagaimana kita cari, kita hitung sesuai rumus di sini rxy ini kali akar n kurangi dua dibagi akar satu kurangi rxy kuadrat. itu nah, kita hitung. Hmm, dapat kita ya, apa cari di sini? Hmm, dapat kita cari RFC ini. RXI berarti pada ini ya, kita jangan lupa sama dengan masih tadi itu kita klik lalu dikali okay, kita terus akar n kurangi dua masih ingat ya um, untuk akar kita coba sqrt. SQRT. HD nah, di sini um, tadi n main 2 maka tadi uh, n nya 12 kurangi 2 nah, karena ini jangan lupa kita kasih kita kasih oh ini belum saya kasih kurung awal ya ini okay. terbentuk karena di sini oh, sekian, kan ini dua ya. terus dibagi, nah, bagian ya bagian maka dibagi itu ada garis miring nah, akar lagi ini kita s u z, ini ya. Sat, dalam kurung, satu kurangi RXG, berarti ini kita klik lagi, ya. Dikuadralkan, maksudnya tadi yang dikuadratkan berarti lambda topi dua, lalu kita kurung tutup. Selanjutnya kita enter. Nah, di sini kita ketemu kita hitungnya 7,57813. Selanjutnya kita cari degree of freedom atau derajat kebebasan. Ini dikai ini sama dengan n 2. Maka nah, itu bisa kita tulis di sini ya an nya tadi sama dengan hanya tadi dua belas kurangi dua kita enter ketemu ya degree of freedom atau derajat kebebasan di kdf ini sepuluh nah. untuk tabel kita dapat cari dengan menggunakan formula juga maka kita sama dengan kita gunakan t inverse T1, t inverse T1, T1, T1, T1, T1, T1, T1, T1, T1, t ah, 0,05 uh, t tapi bahasanya ini di atas sudah kita uh, peroleh tadi yaitu 10 tinggal kita klik saja sekarang untuk top, top lalu kita enter. Nah, di sini tabel kita ketahui 2,22814. Nah, sekarang kita pada keputusan. Nah, keputusan ini tentunya merujuk pada kriteria jadi kriteria penolakan atau penerimaan Oh uh, pada ini di korelasi ini ya terima Oh jika dihitung kurang dari sama dengan data per tolak Oh jika dihitung lebih besar dari data maka kita, kita dapat di, di ini karena dihitung dihitung berarti berapa kita tulis di sini ya dan hitung tujuh koma saja. tujuh delapan hai hai lebih besar ya. hai hai tabel. Tabel hai dua ya. akan maka karena waktu ya. kriterianya tadi yaitu to, pl, ko atau 0 Kesimpulannya bagaimana artinya ada korelasi antara kedua variabel disini yang ini 0,922 kita tuliskan sini 0,92 ini hubungannya bagaimana dengan hubungan kita lihat ini kekuatan hubungannya bagaimana pada tabel berkuatan dukungan air dua tak ada korelasi ya jika nol korelasi sangat rendah ini kurang dari 0,4 korelasi yang rendah 0,40 sampai kurang dari 0,55 korelasi sedang. jika 0,55 sampai kurang dari 0,70 korelasi tinggi juga 0,70 sampai kurang dari Tiga dan korelasi sangat tinggi yaitu lebih dari 0,90 karena ini 0,92 maka hubungannya yaitu sangat tinggi atau pada soal kuat atau lemah ini berarti kuat. Nah. nah. Saya sudah menyelesaikan harus menjawab soal sama 2. Habis, saya tadi kita. Saya bersyukur dan mengajak Alhamdulillah jubilahi. Profesional ini berarti sudah selesai ya. Uh, mohon maaf apabila ada kehilangan dalam menjelaskan uh, segala sesuatunya. Semperna anaknya melikol air kalam, allah taufik lak memitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.